Kehadiran beliau, Ki Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Mohon untuk jamaah, untuk tertib. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan merupakan manfaat barokah. Amin Allahumma, amin Ya Rabbal 'Alamin. Hadirin hadirat kaum Muslimin wal Muslimat, warga masyarakat di tanah buaya, dan sekitarnya, mengingat beliau, Ki Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh. Pondok Pesantren Oraji Kota Yogyakarta sudah hadir bersama kita. Langsung saja kita berikan waktu dengan segala hormat dan segala kerendahan hati kepada beliau Kiai Haji Maulana Miftah Maulana Habibur Rahman untuk menyampaikan tausiah agama kepada kita semua. kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Allahumma sholli ala sayidina wa maulana Muhammad Pensrematameneta penaksi. Aismi keromoni. Cek cek cek. Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafaa. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin al-Mustofa wa ala alihi wa shabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la Illama alamtana innaka antal al alimul hakim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi sadri wa yasir amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Hadrotal muhtaramin para masyayikh para kiai para habaib Para sepuh, duni sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati Segenap panitia pengajian yang saya banggakan Sahabat Ansor bansar, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah Cek cek Cek cek ini suwe-suwe tukang soalnya tak santet. Cek-cek. Beli bawang dapatnya kacang. Eh, Bupati Pemalang kok jalanmu banyak berlubang? Saya hari ini ngaji dua tempat di Pemalang, semua jalannya jelek. Subhanallah, jadi bisa merasakan adanya, adanya ombak tanpa air. Itulah, Pak, bedanya Jakarta dengan Pemalang. Kalau Pemalang itu banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi apapun itu bentuknya kita syukuri Kita sama-sama menikmati malam hari ini Sebagai salah satu tanda bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lebih bersyukur lagi kenapa Tradisi-tradisi seperti maulid, isra nah, apa ya apa di balik weh, aku ngeson kok ngajin ini <SILENCIO> servernya terlalu jauh mungkin atau katanya soalnya orang dibayar <SILENCIO> cek, cek, cek jangan diganti, pak saya itu pengajian bawa mic sendiri karena saya tahu kalau mic dari panitia itu bahaya dipakai MC, sambutan ketua panitia, lu karena sonya jelek, maka pengajian anggap selesai oh. cek, cek, cek, dan cokoknya oh. kita bersyukur, kenapa? karena tradisi-tradisi ini bisa kemudian terlaksana dengan baik kenapa? karena kebetulan di Indonesia Tradisi ahlus sunnah dijagai oleh organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Dan ini bentuk keadilan Allah. Suwi-suwi itu kang Soleh pak Kenapa saya katakan demikian? Mungkin banyak negara lain yang lebih islami dibandingkan Indonesia Contohnya Saudi Arabia Mungkin mereka lebih utama karena mereka mempunyai kota Makkah dan Madinah Dengan segala keutamaannya Bagaimana nggak utama? Sholat sekali di Majidil Haram Sama dengan seratus ribu kali di Pemalang Jumatan sekali di Masjidil Haram cek cek, becek matamu. Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan jumatan seratus ribu kali di Pemalang. Makanya jangan kaget kalau ada orang haji dari Pemalang pulang haji malah nggak pernah jumatan. Kenapa? Karena tabungannya masih banyak. Check, check. Tetapi Kemuliaan Arab Saudi Dengan segala keutamaannya Tidak mampu mempertahankan tradisi Ahlu sunnah wal jamaah Kenapa? Karena di Arab Saudi Tidak ada organisasi Yang menjaga tradisi itu Dulu Arab Saudi Ahlu sunnah Tapi sekarang dikuasai oleh Orang-orang salafi Wahabi. Maka kalau hari ini ada orang mengatakan di Indonesia Enggak penting NONOan Yang penting Ahlu sunnah, Itu adalah politisir dari Wahabi Kenapa? Mereka ingin menghancurkan tradisi Ahlu Dengan cara mengatakan tidak NONOan Dan ternyata dunia membuktikan Bahwa tradisi ahlu sunnah, ahlu sunnah Paling banyak tumbuh berkembang hanya di Indonesia makanya saya lihat di sini banyak bapak-bapak pakai baju NO saya doakan masuk surga amin bajunya ini kumisnya bagus pak kalau ada suami berkumis pertahankan Fix dia lele bukan buaya mwc mwc nya berkumis maka coba dilihat Hampir semua tempat di Indonesia, saya kemarin dari Riau di sebelas titik di Riau orang pengajian pak alusunah, masya Allah satu lapangan dua ribu orang hujan masih sepuluh ribu orang. Kenapa? Karena mereka mencintai alusunah. Bayangkan kemudian kalau bangsa Indonesia sampai dikuasai oleh orang-orang non alusunah, disitulah kemudian di mana-mana saya memfatmakan diri saya. Saya mendiklir diri saya bahwa saya adalah orang Nahdlatul Ulama. Bisa banyak ustadz nasional tidak berani ngaku NU. NO. Kenapa khawatir nggak diundang oleh orang non-NU? -NO? Kalau saya enggak urusan, mbah-mbah saya orang NU. NO. Saya pernah belajar di masjidnya orang Amadiyah, empat tahun setengah saya ikut Muhammadiyah. Tapi saya tetap merasakan hati saya nyantolnya dengan NU. NO saya empat tahun setengah jadi James Bond jaga masjid dan kebon gimana Gus perasaannya? gak ada masalah masalahnya apa? saya kurus kenapa ikut Muhammadiyah kurus? karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan akhirnya saya nikah ketemu istri NO istri saya NO bu pindah ke lingkungan NU, NO. langsung gemuk 105 kilo Kenapa nikah dengan istri NO gemuk? Susunya cocok. <tik> saya belum nikah go Kok sudah gemuk? Susunya gonta ganti. Akhirnya saya pindah ke lingkungan orang NO, gemuk. Kenapa? Karena orang NO dikit-dikit, makan. Yasinan, makan. Tahlilan, makan. makan. Solawatan, makan. makan. Manakipan, makan istighosahan, makan, makan. mujahadahan, makan. makan tetangganya sakit minta didoakan, makan. makan eh yang sakit mati makan lagi makan. pitong dino makan. nanti MWC ini kayak biasa, eh maka saya katakan ini bentuk keadilan Allah, satu negara yang dimuliakan dengan makah Madinah, tetapi kehilangan tradisi ahlu sunnah sementara Indonesia di sisi negara yang lain mampu menjaga keberlangsungan ahlus sunnah maka yang dikatakan adil itu apa wada'u syai'in fi mahalih meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan adil itu tidak harus sama tidak harus sama contoh ibu-ibu punya anak 4 yang satu kuliah yang satu SMA, yang satu SMP yang satu SD, pertanyaannya Apakah yang namanya adil itu, jatah jajannya harus sama? Tentunya jawabannya tidak. Yang SMA dengan SD pasti berbeda, yang kuliah dengan SMA pasti berbeda. Betul. Karena keadilan itu susah, makanya kenapa saya tidak nambah istri? Karena saya merasa tidak bisa adil. Satu saja saya tinggal terus, apalagi empat. Atau mungkin dibalik dua, yang satu di rumah, yang satu ikut ngaji. Hmm. Cangkeh Gus Minta mau nambah istri lagi nggak? nunggu takdir. <SILENCAN> Kalau memang ada takdirnya, saya tidak bisa menolak takdir. Kalau nggak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Kalau bapak-bapak di sini jelas istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Neneng <SILENCAN> <SILENCAN> <SILENCAN> <Noleng> Jopo ya, wah. Mau codot. Mau ngelangani lindalan, dulu cewek Ayu bengok. Wow pulang dulu bojone kuwe. Aku <weh>, oh, oh. <himpul> <himpul> tak oh, <himpul> Tapi memang keluarga itu kan pilihan. Wong oh, dalam Al-Qur'an itu banyak macam keluarga kok. Minimal saya catat ada 4 macam pilihan keluarga dalam Al-Qur'an. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, Firaun, Abu Lahab, Ibrahim. Nuh suaminya baik, istrinya jelek. Firaun, suaminya jelek, istrinya baik. Abu Lahab, suaminya jelek, istrinya jelek. Ibrahim, suaminya baik, istrinya baik. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu, Anda pilih tipe keluarga yang mana? No. Firaun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu, Ibrahim, istrinya dua. Merangas langsung ibu-ibu bilang, gak sih dong Ibrahim, feel on <San> apa apa? kue apa meneh? oh, kopi nih durung teko oh. aku kayak yang buatin kan mau wa... menggauh itu tengok tutup pink oh, <San> kok yura nolianya ini oh, pink nih ku warna jumlo gak ada ini kopi <San> sangit <San> sangit ya. <San> <tuk tangan> Tapi bawa ke matamu <tuk tangan> Udah bih rasanya konekoli Udah bih rumah makan padang ya Sederhana. Tapi apa-apa ada Enggak Pak MNC-nya tuh kopi kok ini Oh Tapi bawa Ini kopi <tuk> panas Degan adem Taun bih bareng mulih aku yang hanyangan Lalu Nabi Muhammad. Lah bentuk keadilan Allah itu disukuri. Awalnya Dewi adalah manggon dengan Indonesia dengan tradisi sunnah yang kuat. Maka kenapa kemudian kita sebagai generasi penerus harus nguri-nguri tradisi itu? Jangan sampai kita sebagai generasi penerus lupa dengan tradisi mbah-mbah kita. Makanya dulu Gus Dur kicau wali tenang. Dulu yang pertama kali mempopulerkan dalil al muhafadotu aral qadi misoleh wal ahdubil jadidil aslan itu sintet Ghostur Mempertahankan tradisi lama yang baik dengan mengambil tradisi baru yang lebih baik Tradisi lama, ngaji kitab, tradisi lama nih Tradisi baru, sekarang sudah ada kitab dalam bentuk pdf Tradisi lama, ngaji kudu langsung ketemu karogiai tradisi baru, bisa nonton youtube makanya kalau di korea Gus Miftah dapat julukan wali youtube saya dua minggu yang lalu pak, dapat pre, dapat penghargaan itu tiga dari leplit lembaga prestasi indonesia dan dunia dalam tiga hal saya mencatat tiga rekor rekor pertama Lelang blangkon yang hasilnya saya sumbangkan untuk muktamar NU NO di Lampung saya bikin blankon, 90 90.000 dibeli sama fans saya 900 juta untuk NU. Coba Anda bayangkan. belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apalagi isinya. Pisang, <Glain> helang, hel. Pakai sarungnya apa? Oh, gajah duduk sarung yang paling cek cek sarung yang paling jelek jadi dapat penghargaan ini mbak saya lelang pas konser muktamar nahdlatul ulama bersama abah lutfi dan ben padi lelang Dijual dan dibeli oleh orang malang Wahyu kirim <laughs> Itulah bedanya Artabat Potong bayarnya potong Cek cek cek Itulah bedanya sound system sama cewek Son sistem tuh digagate oke ketu wujute cewek digagate oke di Bang San. Oh lah tukang son, tukang son. Mila langkesan ku iki mangkat ngaji cewek. Enggak nyuyu ora cewek oh son Coba tak bidike. 900 juta, dapat penghargaan rekor dunia. Sembilan puluh ribu, jadi sembilan ratus juta. Saya sumbangkan untuk NU. Yang kedua, dapat penghargaan. Dai yang paling istiqomah dan konsisten, pengajian di lokalisasi Sudah 22 tahun. Jadi Pak MWC, saya sudah 22 tahun membersamai Lonte. <tik> Kalau bahasa pemelang apa? Telembok. <tik> oh, Telembok. Oh, sarungnya jadi tol dem. <tik> <mana>, kan. <tik> <tik> Dua puluh dua tahun, Pak MWC. Emang itu jangan, Berani masuk gak mau keluar. Sí, nganji, wa, yu, ngini, tua, tua. Due, due. ngaji Jawa-Jawa, ayo beda negara tua-tua. Itu, itu ngaji tunggak eselon Jorge. Wah, orang rumah tangga tonggak meletek-meletek. Kayak nah, mesti Muslimat ya, kita ambil balsem apa tayangkan, Pak kalau fatayer ya, itu ya kelasnya ya apa? Okay, okay. nah, kelasnya yo ya, STNK setengah tu warning kenceng. <laughs> Kalau muslimat STMm setengah tu mati. <laughs> Ibu muslimat, wah. Penghargaan ketiga apa? Saya dapat penghargaan yang ketiga adalah selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Ada ratusan tergambarnya gambarnya Gus Miftah, tapi yang paling menjijikan satu, mobil, tanki, sedot, WC. Gambarnya Gus Miftah, ada tulisane adalah rejek Jadi orang-orang itu senang sama saya itu karena kuat-kuat gitu loh. Kayak jomblo-jomblo anak-anak kecil gitu, jomblo ya, tenang kuat jomblo, janda ada kuat janda. Pokoknya apapun bisa saya jadikan kuat. Tentang pendosa, saya bikin kuat untuk para pendosa. Jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Asik. Apa sih? kami ini kami ahli maksiat ya. <laughs> saya sogi ibu-ibu lah boleh mantu prioritaskanlah Banser sebagai calon menantumu wow. jelas kiai saja dijaga apalagi anakmu Ban kan prinsipnya satu berani mati tapi jangan sampai lapar. luwe yang merongos <guluh> Banser itu orang paling ikhlas loh. mangkat pengajian di ZDW ngatur jaman jemput kiai sing lia lunggul ki ngadek dewe dihajar ya wih Banser Ben, kau beli manuk nggak sih? Lepih ngapa sih? Eh, tanganmu yang ngaret ngapa tuh bro? Oh, artis Tapi kan yang kali titis. Masak dia? kayak begini enak ya. Maksud dia begini? Oh. Atis. Mana duit duit sih pak. Iya, pakai kaya duit ya. Oh. Adalah, adalah. eh, siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? siapa? Rasulullah Nabi Muhammad. Tradisi-tradisi rok tradisi. mikrot. Itu sih itu mengawal ide-ide. Saya tuh disikusi sama teman-teman Muhammad ya. kok uang no lagi. Gawé pengajar di soto. Ya itulah no. Maka kalau ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah bunyinya apa? Mak ikro, bismi robbik. Ikro itu dimensi akal, bismi robbik itu dimensi hati. Ikhroh itu intelektualitas, bismirobek itu spiritualitas Apa beda wong NO karo Muhammadiyah? Beda ne siji, lah wong NO biasane gede ati ne wong Muhammadiyah biasane gede DASI! <tip> Matamu ko ndahasih ke pinggir Kalo kamu ndahasih-ndahasih ke Muhammadiyah kalo ngamanya Ya usah pinggir, ayah ikian Dan ini bentuk keadilan Tuhan, di Indonesia diciptakan NO dan Muhammadiyah Intelektualitas Muhammadiyah. kita harus mengakui pak, lah Wong Muhammadiah kon gawe kampus luwe pinter, nggawe sekolah luwe pinter, rumah sakit luweh pinter. Tapi sebaliknya lah kon gawe pondok luwe pinter Wong ini keadilan. Maka kiai pun Allah adil menciptakan macam-macam kiai. Coba lah kiai bisa dunia modelnya masih jiga Pak. Milo diciptaki, ada yang ngalim, kaya kiai sakit Ada yang suka, kaya Yusuf Mansur Ono yang ganteng, kaya Gus Miftah Tapi, Bo, Om Umpak, ketua ganteng aku. Ini kaya Lele, Cik Lho, kan aku sering ngomong, pak. Kenapa tokia itu beda-beda? Karena Allah itu adil. Kalau Kiai itu digawe mau modelisijit, tok orang menarik ya. Makanya macam-macam bentuk. Kenapa? Karena Nabi sendiri mukjizat dan kelebihannya juga beda-beda, pak. Ya, betul betul. Maka kamu santai saja jadi santri. Santri bisa jadi apapun. Santri, soldati presiden, kusdur. Isa jadi Wakil Presiden, Kiai Ma'rof Isa jadi Gubernur, Khoffi Isa Iso jadi Wakil Gubernur, Gus Yassin Isa jadi Menteri, Gus Halim Isa jadi Kiai Viral Khus Minta Wah, terima kasih, terima kasih Makanya ketika saya ketemu Mbak Tim, Kendal, Abba Lutni, Mbah Yaitin, Almarhum, Alma Furla Broso Dia kok ngerti langgulet wong ngalim ning eno kiwis okeh ning sing kentir kaya wakmugi jarang <coughs> langgulet wong ngalim samboon kun wawanken dan saya punya prinsip kulla syaitin ida kasuro rohuso illal adaba segala sesuatu itu kalau banyak pasti murah kecuali adab. makanya kalau kamu ingin jadi yang mahal jadilah yang sedikit Barang itu kalau sedikit namanya langka, kalau langka namanya antik, kalau antik harganya mahal. mahal. Kiai ini oke, okay. si muru si londek jarang. Coba Gus minta. Berarti Gus minta termasuk barang yang sedikit. Berarti Gus minta langka, kalau langka berarti Gus minta antik. Berarti Gus Miftah regane? Harang. nyang. SPC meneng. Insya Allah malam hari ini bayaran Gus Miftah tiga M, nuwun Mas Miftah. Kata MWCENO malah pitung setengah M, pitulungan setengah maksa. Ini bentuk keadilan Allah. Singalem koyok Gus Bahak, Gus Koyum, Pak Kiai Said nggak terbantahkan. Cipendekar koyok Gus Maksum, Gus Nuring. Beda-beda klasifikasinya. Uang Nabi lagi nganten. Nano sing sukih kaya Nabi Sulaiman Ono sing dhati Rojo kaya Nabi Dawud Begitu mudun Ono sing sukih kaya kaya Aset majo Pao Ono sing jadi Presiden kaya Gudud Ono nabi Sengkere, sing kere sinnen Isa. Begitu mudun Mbak Lebayne Jaya Bayak Ngere ke Pak Mane Ini gak mungkin apa jeningnya? Tanah Bayak Sing murus mau mati jeningnya apa? Mudin Lebih mudin nah. Mungkin juga ada di tanah bayar kayak nabi isa oh, apa okay, kere umpang Sapa siapa ketua mwc umpang tapi kita beja ya umpang aneh kaya e wedernya umpang aneh diminum ya ini kemarin saya ngaji di pekan baru tak kasih aku aku orang pulang stroke <guluh> orang orang mau oh, temen bagi tahu setruk itu penyakit apa setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja nah. <tuk> <tuk> maka malam hari ini kita bersyukur nguri-nguri tradisi ahlu sunnah jamaah dalam bentuk isra' wal mikrod nabi muhammad sallallahu alaihi Wasallam akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita mulai dengan membaca sholawat Iya selawatan yuk mana terus lagu Oh minggat. karena gak ada tim hadrah selawat dianggap selesai batal ibu, ibu mau selawatan mau lagu baru atau lagu lama baru belum jadi Pak MC nggak gundang lagu dangdut apa orang tahu katanya Mbien <Sing> aku sebota suwe-suwe m'lumah Nih, sakit mbak dari ini apa pak? Mendung tanpa hudan, rusok kau Jolohnya mendung tanpa hudan jenengan perso, mendung tanpa hudan itu bahasa lainnya apa? Ngaceng tanpa kelon <Sing> nah, Mendung tanpa hudan Saluh Nabi Muhammad Nih, Terpaksa salawatan tanpa musik karena mungkin di sini musik diharamkan. Jago jahat harus meningkati kebijiiran. Nanti menuju sana enggak. Orang bayaran. Wah tanda tanda. Ah, benda ya selamat ya bang No Mawan. Wasalim. Alim wasalim dai iman wal ali wal biman wal ali wal ashab Malam Jumat Ahli kubur Mulai nang Makan Jalob Dungu Wajan Quran Najan Sakhalimah Lam Menora dikirimi Banjor Bali Brebes mili Masalim dahiman alam mata Wah Temanan ger anak turunku goe ora wirang podo mangan tinggalanku La aku seni sehana saling Iman iman Sali. saling dalam wal ali Wal Ali Wal Sekarang dijawab dengan kencang. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi. Demi kejayaan aku cerita, salah satu dasar kenapa Devi Corbuser itu masuk Islam itu karena penjelasan saya tentang Israq Mikrod. karena waktu itu dia mengatakan Islam itu agama yang tidak logis agama yang tidak masuk akal Deddy aku lawangi pinter banget gelar S3 PhD aku kuliah Amerika bahkan dia merupakan juara the best mentalist in the world di dunia, dua kali di Amerika Deddy aku nampu nampu nampu nyisir rambut <SILENCIO> Rambut Waktu itu dia tanya begini Kok agamamu itu gak rasional kok Gus? Maksudnya apa? Mosok ya Nabi Muhammad jalan dari Mekah ke Palestina Kemudian naik ke langit ketujuh yang namanya Sidrotul Muntaha Itu kan gak masuk akal Maksudnya ya mana mungkin bisa Mekah Palestina itu kalau naik bis Pak berapa jam 64 jam kalau PP 128 jam belum lagi naik ke langit ketujuh ini nggak masuk akal Dedi bilang maka kemudian saya jawab saya diminta untuk memberikan penjelasan waktu itu nggak tanpa tag, tanpa konsep itu tanya pas siaran di YouTube saya waktu itu mikir mau aku rasa jawab pertanyaannya Deddy. Masuk gondrong kalau karo gondol Kan aku malu Jadi itu tak kasih nama lain Mataram Manusia tanpa rambut Perbakin persatuan batuk kinclok Waktu itu saya bilang Ayat yang tadi saya baca Apa bunyinya? he dad Kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Itulah yang membedakan antara agama dengan ilmu pendidikan. Yang namanya ilmu pendidikan itu harus ilmiah, bisa dibuktikan.